Welcome to my channel Piltom 52 Belajar online itu menyenangkan Bersama Pak Ari Sebelum kita mulai pelajaran Klik tanda subscribe Lalu klik lonceng. Tema 1 Subtema 1 Tumbuhan sahabatku Pembelajaran ketiga IPA perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif Bahasa Indonesia Menemukan ide pokok dalam suatu bacaan ilmu pengetahuan alam, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu: perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif alami terdiri dari... Umbi, geragi, akar tinggal, atau rizoma spora, tunas. Umbi adalah, adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Habis umbi batang, umbi akar ini adalah contohnya apa ini ya? Bawang merah, pada umbi batang ya kentang, pada umbi akar ada wortel ya, masih banyak macam -mac geragi. Geragi adalah batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Contohnya, pegagen. Strawberry. Arbe. Spora. Spora adalah alat perkembangbiakan. biakan. Spora tidak dapat dilihat langsung, dan untuk melihatnya, harus menggunakan mikroskop. Contohnya. Ya. Tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya pohon pisang, bambu, dan tebu. Repetatif buatan terdiri dari stek, cangkok, tempel atau okulasi, sambung atau enten, runduk, dan kultur jaringan.